Selanjutnya, kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, kepada zodiak yang keempat yang mampu melunasi utang-utang di tahun 2022. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, kini sana kita mengambil kartu support energi. Yang dapatkan masing-masing zodiak yang mampu melunasi utang-utang di tahun 2022. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang mampu melunas hitam-hitam di tahun 2022 Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu nomor zodiak yang mampu melunasi hitam-hitam di tahun 2022 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini, yang kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah forum short ataupun empat pedang. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus, yang dimana disini digambarkan seorang Taurus mampu melunasi utang-utang di tahun 2022. di sini digambarkan. Seorang Taus akan mendapatkan kesehatan yang sangat bagus, yang dimana di sini membuat fokus kedisiplinan seorang Taus di dalam kerja akan semakin bertambah lagi. Dan di sini, bekas dari kedisiplinan yang ia lakukan rezeki akan semakin lancar, keuangan akan semakin meningkat, serta kehidupan akan semakin meningkat, yang dimana di sini digambarkan seorang Taus akan mampu melunasi hutang-hutang yang ada pada dirinya di tahun 2022, dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umumnya, Queen of Pentakel itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, serta seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan, sosok seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang akan mampu melunasi hutang-hutang yang ada pada dirinya di tahun 2022, yang dimana di sini dikarenakan kefokusan tingkat kedisiplina sudah ia terapkan, yang di di sini akan mendokar keuangan kehidupan yang lebih bagus lagi, yang didukung didoakan oleh pasangan Taurus sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, di empress cara umumnya di empress itu diartikan seorang ibu yang mengamelihara seorang orang tua seseorang yang dekat seorang pasangan serta seseorang yang sangat berpengaruh dan seseorang yang sangat berarti. Dan jika kartu di Empress kita gabungkan dengan zodiak yang pertama, di sini menggambarkan sosok yang sangat berpengaruh kepada kehidupan keuangan seorang Taurus di tahun 2022. untuk dapat melunaskan hutang. Hutang yang ada pada dirinya adalah seorang pasangan, yang dimana di sini seorang pasangan akan membuat rezeki seorang Taurus akan semakin bagus lagi. Dan untuk zodiak yang kedua adalah tuyokon ataupun tiga koin untuk judik yang kedua kita mempunyai seseorang yang bersudyak aris yang dimana sini digambarkan seorang aris akan mampu melunasi hutang piutang yang ada pada dirinya di tahun 2022 di sini digambarkan keuangan kehidupan seorang aris akan jauh lebih meningkat di tahun 2022 ketimbang tahun sebelumnya itu terjadi dikarenakan seorang aris suka berbagi suka membantu orang lain yang dimana sini membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka lebar serta di sini pintu rezekinya akan semakin terus mengalir yang dimana di sini selalu didoakan oleh orang-orang yang ia bantu dan untuk support energinya adalah King of Sword secara umumnya King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Aris keuangannya akan meningkat kehidupannya akan meningkat yang dimana di sini terjadi pintu rezeki akan semakin terbuka yang dimana di sini karena seorang Aris suka berbagi suka membantu orang lain yang dimana di sini dalam kategori orang tua dan di sini orang tua yang ia bantu akan mendukung mendoakan serta mensupport seorang Aris agar kehidupan keuangan lebih bagus lagi di tahun 2022 meskipun di sini seorang Aris akan terlebih hutang. ia akan suka berbagi yang dimana di sini akan membuka pintu resmi semakin bagus lagi dan jika kartu di MKS, kita gabungkan dengan sudik yang kedua di sini menggambarkan Sosok yang berpengaruh kepada peningkatan keuangan serta peningkatan rezeki kepada seorang aris adalah sosok yang ia bantu yang merupakan orang tua dan di sini orang tua ayris sendiri akan selalu mendukung mendoakan seorang aris agar kehidupan keuangan lebih bagus lagi sehingga di sini di tahun 2022 seorang aris akan mampu melunasi utang utang yang ada pada dirinya di tahun 2022 nanti dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah two of sword ataupun dua pedang untuk judi yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang bersedia Pisces, yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan mampu melunasi hutang piutang yang ada pada dirinya di tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Pisces akan menerima dua pekerjaan, dua tawaran pekerjaan yang nilainya sangat besar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, sehingga seorang Pisces mampu melunasi hutang-hutangnya. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces akan memilih dua jalan pekerjaan, yang dimana di sini yang dipilih adalah salah satunya yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana di sini tujuannya adalah untuk melunasi hutang-hutang, yang di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang bisnis akan membuka sebuah usaha yang dimana di sini usaha tambahan yang mendongkrak keuangan lebih bagus lagi, dan untuk support energinya adalah King of pentakel secara memiliki ngopon takal itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas Pisces, serta seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri dan di sini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang akan mampu melunasi hutang-hutangnya di tahun 2022 yang dimana ini terjadi dikarenakan seorang Pisces akan didukung, didoakan, dibantu oleh seorang orang tua, orang-orang terdekat yang dimana di sini membuat peningkatan kepada keuangan, kehidupan, serta finansial Pisces sendiri dan jika kartu di empress kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok yang berpengaruh kepada peningkatan keuangan, yang dimana di sini seorang pisces akan mampu menduga ziratang-pitang di tahun 2022 adalah seorang orang tua, orang-orang terdekat yang selalu mendukung dan mensupport seorang pisces sendiri. Di sini juga tidak tertutup kemungkinan usaha tambahan yang dilakukan oleh seorang pisces di tahun 2022 untuk meningkatkan keuangan adalah saran ataupun petunjuk dari orang tua dan orang-orang terdekat pisces sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Seven of pentacle ataupun tujuh koin. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan. Seorang Leo akan mampu melunasi hutang-hutangnya di tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang terus menatap ke depan dan terus menatap Kesempatan yang akan ia dapatkan, yang akan ia miliki, untuk meningkatkan keuangan lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan mengambil satu peluang yang dimana di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan income yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Leo akan meninggalkan masa lalu, move on dari masa lalu yang dimana di sini akan berjuang untuk mendapatkan income, yang dimana di sini tujuannya untuk melunasi hutang-hutang di tahun 2022. Dan untuk support energinya adalah page of Open. Secara umumnya page of Open itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang akan mampu melunasi hutang-hutang yang ada pada dirinya di tahun 2022, yang dimana disini sini dikarenakan seorang Leo akan mengambil satu peluang mendapatkan satu peluang untuk meningkatkan keuangan kehidupan yang dimana di sini selalu didoakan oleh anak Leo sendiri. Dan jika kartu Emkas kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan Sosok seorang anak merupakan sosok orang yang berpengaruh kepada seorang Leo di tahun 2022, yang dimana di sini mampu membuat keuangan kehidupan lebih meningkat lagi, sehingga di sini seorang Leo mampu melunasi hutang-hutang yang ada pada dirinya di tahun 2022, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan mengambil satu peluang yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupannya sendiri, dan di sini bisa kita simpulkan 4 zodiak yang mampu melunasi hutang-hutangnya di tahun 2022 adalah zodiak yang pertama, 000. Zodiak yang kedua adalah Aris, zodiak yang ketiga adalah Pisces, dan zodiak yang keempat adalah zodiak Leo. Baik, mungkin cukup sekender saya tentang empat zodiak yang mampu melunasi utang tangnya di tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.